Aku tak mengerti di balik mata ini Derita hidup yang kita alami Kita sadari semua telah terjadi. Oh Tuhan, berikan ku kekuatan untuk menghadapi segala pencobaan. Iman kami Untuk bertahan Sampai pada aku. Waktu Tuhan yang terbaik Buatkanlah iman kami Untuk bertahan sampai